Terupdate dan terhangat seputar Leslar, tentunya. Baiklah, sahabat Leslar, dimanapun kalian berada. Untuk menemani santai sore kalian saat ini, tentunya Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru. Bersahabat ya, seputar lesi dan bilar, tentunya kita keunggahan dan ke kabar pertama, ada sebuah kabar yang membuat kita semakin bahagia. Ada unggahan postingan, bersahabat ya Tentunya Bang Aril bersama Bang Derry Luar biasa, bersahabat ya Tentunya dua manajer ini Bergabung dalam acara Sinetron JWB2, bersahabat ya Luar biasa, dua in satu at Aril Lobster ini tentunya kebanggaan Dedek Lesti kayaknya Fix lah sahabat ya Ada di sinetron JWB Kita tunggu saja kelanjutannya Mudah-mudahan ada kejutan dan kabar baik Dari Lesti maupun Rizky Bilar Postingan tersebut lebih post kembali oleh akun Instagram Rizky and underscore yang ada bilarnya yang marah sebuah kalimat caption yang dituliskan bersahabat ya Ada yang syuting JWB2 Tuh bersahabat ya Banyak tanggapan serta respon dari para fans Salah satunya dari akun Instagram Asri Azrinurhayati943 mengatakan dalam kolom komentar Saya salvo tulisan 2 in 1 Berarti Abang Mi juga kerjanya bareng Boril Wah kejutan banget bersahabat ya ada komentar lain dari akun Instagram Alfwan Rezi mengatakan Dalam kolom komentar Semoga aja dedek main di JWB Amin, doakan yang terbaik aja para sahabat Yang mudah-mudahan ada kejutan Tentunya Lesti Gejora bisa main Sinetron bareng Rizky Bilar Di acara Sinetron JWB Babak kedua, kita tunggu saja Kelanjutannya, mudah-mudahan kita mendapatkan Kabar baik langsung dari Idola kesayangan kita Berikutnya para sahabat, ada kabar bahagia juga Alhamdulillah, untuk Tentunya konser Leslar pemimpinmu semalam tentunya masuk ke 10 besar di top 10 program TV Persahabat ya, luar biasa Berkat kekompakan fans Leslar langsung saja tentunya meroket bisa masuk ke 10 besar Persahabat ya, ini suatu kebanggaan juga alhamdulillah masuk 10 besar konser Leslar pemimpinmu Mudah-mudahan saja kita selalu kompak, selalu solid, dan selalu tentunya bersahabat ya setia, mendukung, mensupport untuk karya-karya dari Lesti dan Rizky Bilar. Berikutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan dari IGS nya Bang Bilar nih yang merepost kembali persahabat ya postingan dari Bang Putra. Di situ Bang Putra memberikan dukungan supportnya persahabat ya untuk lagu single terbarunya Rizky Bilar dengan judul pemimpinmu. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Masya Allah trending dua nih yuk tarik ke atas biar trending satu amin. Doakan yang terbaik persahabat ya Tentunya kita gasken kita kompak untuk bisa naikkan trending satu lagu dari Abang Rizky Bilar Ada sebuah kalimat caption juga dituliskan oleh Abang B di situ mengatakan terima kasih papi yang baik hati, luar biasa persahabat ya Support dari papi putra Siregar yang selalu mendukung untuk Lesti maupun Rizky Bilar hanya Bang Putra juga bersahabat, ya. Lesti pun ikut turut mensupport. Tentunya kita lihat keunggahan selanjutnya dari Abang Bilar, yang mana Lesti Kejora mendukung juga memberikan support pesawat yang untuk lagu. Abang Bilar, calon suaminya, bersahabat ya dengan menuliskan sebuah kalimat caption yang sungguh membuat kita bahagia. Di situ Lesti menuliskan "Bismillah" selamat sayang, semangat terus berkarya sambil dikasih love hitam, bersahabat ya, Etriski Bilar. Dengan tentunya balasan kalimat yang membuat kita juga bahagia, di situ tertuliskan "Datang juga si gadis manis yang ditunggu-tunggu". Wow. Sambil dituliskan tentunya love hitam kembali persahabat ya memang dua bucin ini selalu membuat kita bangga dan bahagia. Mudah-mudahan saja tentunya kita doakan rangkaian acara pernikahan mereka selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan amin ya robbal alamin. Dalam postingan tersebut juga persahabat ya tentunya banyak sekali tanggapan dan dibajari komentar oleh para fans... Ya, ini dari akun Instagram Sanda saya mengomentari Kalian ngebucin kok ikut seneng ya Tuh, persahabat ya Ada juga komentar lain dari akun Instagram Inayatus underscore soliha 98 Mengatakan dalam kolom komentar Gadis manis sesuai sama karakter dede Manis imut gak membosankan Luar biasa, persahabat ya Support yang tentunya respon positif Selalu diberikan dari fans untuk Lesti maupun Rizky Bilar. Kita dukung terus, kita support terus persahabat ya untuk karya-karya dari Lesti dan Bilar. Berikutnya persahabat baru saja, Dede Lesti juga mengunggah sebuah postingan terbaru persahabatnya Jadi akun Instagram pribadinya, dia mengunggah sebuah postingan bersama Rizky Bilar yang mana tentunya mereka satu iklan barang, persahabat, ya, luar biasa iklan aja terlihat sangat cute dan romantis, persahabat ya, senyum mereka membuat kita semakin baper bahagia ada sebuah kalimat caption panjang yang dituliskan oleh Dedek Elastik Kecerah di situ tertuliskan seneng banget karena mau menuju pelaminan bareng sama Rizky Bilar Dan seneng banget juga karena kakak selalu bisa bantu dedek untuk kerjasama mempersiapkan perintilan pernikahan nanti Jadi bisa saling melengkapi walaupun kita sama-sama sibuk kerjaan masing-masing kakak selalu menyediakan waktu buat dedek Luar biasa bersahabat ya kalimat Kelsen yang sungguh membuat kita semakin bangga dan bahagia Inilah tentunya pasangan yang saling melengkapi, saling mengisi kekosongan Persahabat Yah doakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar Dalam postingan tersebut persahabat Yah tentunya banyak dibanjiri komentar Banyak sekali respon juga dari para fans Yakni dari akun Instagram Lesti Bilar Galeri Underscore mengatakan dalam kolom komentarnya, iklan aja cute ya Allah, makin gemes bersahabat ya, kita aja bahagia melihatnya doakan yang terbaik untuk Lesti dan Bilar. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya, bersahabat mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik dan kabar bahagia dari Lesti dan Bilar tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar.